Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dan ini yang sepi teman ya Ya kita coba bule uang Kita jerni yang mati Apa kita tidak kembali ke bari ya Kita kemana Lohan noon Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa ya? Kulo Kulo senten Kulo noon Waalaikumsalam, eh takyun Tangan apa, jam setengah loro Jalan menek Jam setengah loro. Iya, jam setengah anggap uh. yeah. oh, uh. Iya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 Duka duka kan itu kan ketuka kana wong ngomong kan itu tuka ya ora eh senggane yang petit akai nemeni muntut sampean tenggung usaha apa sampean teh termasuk kan senggane yang sih maling apik maling yo yang petit akai nemeni ih senggane senggane yang petit akai nemeni enaknya gua usaha apa kan konyol loh ongkir Masa o, apa? Tak apa Kurang buruk, Kurang ajar sampeyan apa? tau sungkan yo tetik akeh men ha tidak kan mon apa pun 28 persen bae bank kaya kaji sing ning pesayangan suki rugi nemen aja aja jane jane kaji aku paham sih nang enak kita usaha wae to bae ben lah molar terasa pelara terus ora beneran tuhku cengtoo nih iya usaha, dari temen, oh perusahaannya itu terus, itu kan bokan, bokan kokan oh, ah, baik nah oke ya. delek usaha konco bae usaha bae sik yo ambu polak-polak baik tekar pan dina dina seneng ah, dina koneksi. Koneksi. Rungko, cukup mesin tertelu mesin obrase telu gendeng moh moh ngaput-ngaput ya, lah nah, apa luar-luar konten gendong mesin mengarangnya gitu? mesin jahit ya kok bakal ya mesin jahit mesin ngarangnya mesin kompres ya kok bakal ya mesin obres dikongkan untuk mesin jahit dari mesin obres ngomongnya anjir eh mani kan dibengar gendong mesin obres dari mesin jahit oh ini Jalok rembukan, aku ngadel. Bangi-bangi, mene. Aku ora dugal, Aku ora apa? Tapi usaha serba emok. Kait mo. Ia, emok, ir emok. Mo. Ia, aku ini sumpah kue lupa pas, kue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 wah kan mesin mau aku oh. tak nah, orang aku tak orang tapi mas Nagyun, aku jangan beli duga yang gua apa? Aku cuma kontak-kontak. Setiap pembuka usaha, aku nge-dalam. Miki, pembuka konveksi. Muni ini emo. Bukatan kan depan. Iya. Penggawai usaha percetakan, ya emo. Iya. buka konter ya emo. Muni ini buka tentu tangan. Iya. Aku nge temenan aku seolah bisa ngomong apa-apa, aku tak dapat berpikir mana, aku headernya eh, mana, aku seolah bisa berpikir mana. hehehe ya he, John, he, he, he. aku pantau konci siji tak konci-cic tapi kau kon jauh lebih jujur. Tak apa? Ya, aku pantau konci-cicau, kon kiri aslinya anak model pirang juta. kon anak model pirang juta. Orasa apa-apa Orasa ngomong ke temen-temen kursa lagi Kayak bisa dibangin langkah singkrumu Hehehe Hei He. nah, Kau orang sampai duga Oh rakyun Oh rakyun sumpah aku rakyun Insya Allah ya Hehehe Aku jujur aku salah rakyun Oh rakyun Oh rakyun aku yakin Aku rakyun bakalan duga Kayak ngomong baik aku tak mau ngomong-ngomong, bukan, bukan, man. Bukan bukannya subnyo duit-duit, bukan, berarti saya ini kan orang berduit, lah, kan bukannya duit-duit apa yang duit -duit mau? Yang... takjul, Tuh tuh. Oh we gotta be, two, the beat. Uh, Sami Ruby Sami Mawon. Bokong babi dan tup cawon. ha. <laughs>